maaf kepada masyarakat Kalisari. Ya, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya dan atas doanya, partisipasinya kepada warga masyarakat Kalisari yang telah mengikutsertakan sertakan meriahkan dengan acara haul almagfirullah Kiai Haji Abdul Aziz Berserta Nyai Haja Solihah Desa Kalisari di Pondok Pesantren Al Asyaria juga haflah aqrussanah uh, hotmil Quran dan juga Uh, akhir sana Madrasah Diniyah uh, Al Awaliyah yang ada di Al Asharia Desa Kalisari. Terima kasih kepada pemuda saya yang telah ikut juga Karnaval. Dengan ini kami sengaja uh, busol apa itu takwa kami ajukan dengan tema Pandawa 5. Kenapa? Karena, Karena yang dulu dulu kita Mudah bosan Jadi sekarang saya coba cerita sejarah dari awal. sejarah awal bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini ini kita dari ambil dari cerita pewayangan ya mudah-mudahan saja uh, ada hikmahnya dan ini kami aturkan terima kasih apabila ada kesalahan juga ada kurang kecocokan kepada rekan-rekan saya yang Mendengar atau yang melihatnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini bukan apa-apa karena semata-mata ingin menyer, eh, meriahkan acara kiai saya dan acara eh, pondok pesantren saya yang tercinta dan yang saya hikmati. Bukan mudah-mudahan acara ini kita alhamdulillah berjalan lancar dari pagi jam 8 sampai sekarang jam 12 ya. Masyaallah kita jam 12. Alhamdulillah kita berjalan lancar tidak ada suatu halangan apapun, tidak ada hambatan. Semoga kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua mendapat uh, hikmah semua dan sengaja-sengaja para saudara para sedoyo rekan-rekan uh, saya ini bentuk ke serasian saya, kekompakan saya bukan semata-mata mencari hadiah atau mencari nomor satu. Yang penting, intinya saya ingin meriahkan uh, acara haul Al Magfirullah Kiai Haji Abdul Aziz yang tahun 2022 ini. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya, kami selaku ketua nah, karnaval dengan tema Pandawa 5 yang ada di Musho itu Taqwa Desa Kalisari, Blok Keselir. Dan ini Alhamdulillah arsistat saya, keponakan saya, Bapak Rizbad. Nah, sekeluarga ikut juga memeriahkan. Sekian dari saya, Wallahul Ila komitor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe di channel pada du band Masya Allah,